lanjutan karir Cristiano Ronaldo di Juventus tengah ramai disoroti pada bursa transfer musim panas 2021, meski sejumlah rumor bermunculan. Sebagaimana diketahui, masa depan Ronaldo diterpa beragam rumor kurang sedap di musim panas ini. Dia dinilai punya kans meninggalkan Juventus, mengingat kontraknya yang hanya tersisa satu tahun lagi. Lebih tepatnya, pemain berjuluk CR7 itu akan kehabisan kontraknya di Juventus pada 30 Juni 2022. Di tengah kondisi ini, pihak Bianconeri julukan Juventus pun menunggu kepastian soal kontrak barunya. Jika tidak bergerak cepat, Juventus terancam kehilangan Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas ini. Sejumlah klub pun langsung dikaitkan dengan Ronaldo beberapa di antaranya adalah Paris Saint Germain, PSG dan juga Manchester United. Tetapi perlu diketahui, kita tahu semua Cristiano bukan seorang yang seperti itu. Dia seorang bintang bijaksana dan tidak mau dibilang pecundang oleh klub. Jadi dia tidak akan pindah sebelum membawa tim untuk juara. Karena kita tahu CR7 si adalah seorang bintang yang mempunyai mental kuat. Apalagi ditambah kontrak CR7 masih ada satu tahun lagi. Jadi menghormati kontraknya tersebut. Ronaldo sendiri memang masih terbukti masih menjadi penyerang tajam. Meski usianya sudah tak muda lagi, di sepanjang musim 2020-2021, dia bahkan bisa membukukan 36 gol dalam 44 penampilannya di berbagai kompetisi dan Cristiano berharap di tahun ini semoga dengan masuknya alir kembali dan pemain baru akan memberikan strategi yang baik untuk tahun ini agar bisa menjuarai Liga Champion dan mengambil gelar Scudetto kembali. Itulah tadi berita CR7 yang bisa mimin berikan untuk kalian semua. Komen di bawah ini jika kalian suka dengan videonya. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih.